Amin Ya Robbal Alamin Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan lewat mimpi Amalan ini mampu memikat hati seseorang yang Anda sukai dan Anda cintai Karena orang yang terkena amalan ini akan selalu memikirkan anda setiap saat Dikarenakan wajah anda akan selalu terbayang di fikirannya Akan tetapi ketika mengamalkan amalan ini Anda haruslah kenal terlebih dahulu dengan orang yang anda inginkan tersebut Serta anda sering berkomunikasi dengan target anda baik secara tidak langsung maupun secara langsung karena dengan Anda sering berkomunikasi secara tidak langsung Anda memiliki ikatan dengan target Anda sehingga target Anda akan cepat luluh dan mencintai Anda namun sebelum lanjut saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini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 terlebih dahulu Anda kirimilah Fatihah terhadap target Anda dengan Anda sebut nama lengkapnya sebanyak tiga kali. Setelah itu Anda bacalah ya Rahman ya Rahim sebanyak 50 kali. Setelah selesai membaca 50 kali anda tiupkanlah ke bantal yang biasa Anda pergunakan untuk tidur Lalu Anda pergunakanlah bantal tersebut untuk tidur Sambil Anda sebut namanya di dalam hati Dan Anda bayangkan wajahnya Sampai Anda tertidur dengan sendirinya Insya Allah Jika Anda yakin dalam mengamalkannya serta mengikuti tata cara dengan benar, orang yang Anda inginkan akan memikirkan Anda, mencintai Anda, serta ingin selalu bersama dengan Anda setiap saat. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh